Saya selalu bilang di kelas-kelas motivasi saya sama kelas-kelas seminar saya bahwa saya bersyukur masuk penjara. Enggak so, malu? Uh, the first time, iya. Yeah. Yeah. Saya pikir uh, ini adalah akhir hidup saya. Yeah. Ini adalah akhir dari uh, saya nggak bakalan ada arti lagi. Saya nggak bakalan mau ada yang teman nama saya lagi. Emang iya waktu itu. Uh, ketika saya masuk penjara mungkin langsung. Ini pasti eh, narkoba ya, ya. atau ini pasti apa ya. um, bisa dikatakan dah hampir sudah tiga kali masuk penjara saya. Tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Z3 Official. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat penginapan. Mungkin teman-teman tidak asing lagi di telinga kita. Penginapan, Loren, penginapan di Loren di Padang bahkan ada di Bukit Tinggi kabarnya. Seperti itu ya. Nah alhamdulillah eh, saya bisa bercengkrama dengan pemilik, ya, pemilik dari rumah ataupun penginapan ini. Dan kebetulan luar biasa juga beliau ini, saya bilang multi -talent. Saya melihat tadi itu, Iya Eh true story, kisah nyata, asa enggan berhenti. Seperti itu ya. Buku beliau ini sangat laris sekali, ya. Dan saya ini beruntung sekali para pendengar ataupun penonton di digital official sedikit bisa kita menggali apa saja inti dari isi dari buku tersebut. Nah, alhamdulillah tetap stay tune terus di channel The Desert Official. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sebentar lagi akan kita mulai. Kita nanti kayak gini <laughs> kekinian. <laughs> yeah. Baik, tengani. panggil kakak lah ya, kakak suka so kakak Loren. Baik, kakak Loren sedikit juga bisa mungkin perkenalan singkat di channel saya. Silahkan Dikenalin dulu ya. Iya. Yeah. Oke, okay. nama uh, saya tuh suka dipanggil nama kerennya Unyema Supi Palala. Oh, Upiak Palala Jadi kalau teman-teman kalau oh, open trip bareng Uni Emma, Si Upiak Palala Karena saya travel brand ambasador Minangkabau nah okay. Saya senang disebut Uni Emma, Si Upiak Palala okay, Tapi palala. namanya, nama, nama yang biasa dikenal teman-teman itu adalah Sofia Loren Sofia Loren, baik uh. Uh, Terus, uh, keluarga sedikit Ah keluarga, oh. <laughs> <laughs> Aku kalau ngomongin keluarga, nanti galak lagi <laughs> <laughs> Woy <lipun> ya, jujur lah jujur <gila> Asal dari kenapa ada terbit buku Natural Story Kita ambil aja gimana, soalnya bukunya Oh iya, boleh, boleh Oke Nanti kalau ada yang yang ini di skip aja <gila> True Story asal enggan berhenti Kira-kira yeah, apa yang harus diketahui oleh penonton sebelum membeli buku ini? Gitu? Um, ini buku tentang kisah saya yeah kisah saya berjuang hidup dari sakit dari masuk penjara pernah masuk penjara pernah. perempuan masuk perempuan kira-kira apa dong kasusnya perampokan Masih, perampokan nanti, nanti ceritain nanti cerita. lanjut aja lanjut kasus saya perampokan dan saya mantan narapidana ya. saya juga pernah sakit pernah dibully pernah di demo masyarakat pernah ditinggalin dan di PHP-in oh, oh, oh. Dimulai dari mana dulu diceritain? Dimulai dari mana? Dari mana ya? Bagus ya? Beser mau dari mana dulu? Kira-kira penonton dari mana dulu mulai ya? Mulainya masuk penjara dulu deh. Apa? Oh, bisa masuk penjara secantik ini oh. Aduh That's why, huh? is it the my first life ya? Yeah? Iya, yeah, iya yeah. uh, Saya bersyukur saya pernah masuk penjara Bersyukur masuk penjara, nah apa ikhman? Uh, saya selalu bilang di kelas-kelas motivasi saya Sama kelas-kelas seminar saya bahwa Saya bersyukur masuk penjara Iya yeah. so, Enggak uh, The first time, iya yeah. yeah. Saya pikir uh, ini adalah akhir hidup saya yeah. Ini adalah akhir dari uh, saya nggak bakalan ada arti lagi, saya nggak bakalan mau ada yang temenan nama saya lagi. Emang iya, waktu itu uh, ketika saya masuk penjara mungkin langsung ini pasti uh, narkoba yeah. atau ini pasti apa yeah. um, bisa dikatakan udah hampir udah tiga kali masuk penjara saya. Tiga kali. kali? Masuk penjara pertama saya uh, ada perkelahian, perkelahian karena saya bilang teman saya per, tapi sebentar aja golo kekasih saya kan. Cuman dua hari. Kok bisa berkelahi apa semuanya? Ya karena saya gak suka lihat orang teman saya dibully, teman saya di apain, di apa. Apa pada belajar se... pelajar itu sebelumnya? Apa? Enggak, saya gak suka. Intinya saya tuh kayak pahlawan kesiangan oh. gitu. Saya gak suka ada orang yang disiksa. Saya <laughs> gak suka ya, ya, ada ya. orang yang dizolimin. Saya Ia. gak suka. Uh, saya tuh kayak apa ya? Kayak hero pahlawan kesiangan. Cuman Ia. itu natural from Ia. my heart. Reflect. Itu instabracklight. Saya berflect. gak bisa lihat yang kayak gitu. Uh, emosionalnya masih remaja banget eh. ya yeah. terus yang kedua, saya gak suka waktu itu saya lempar mobil polisi juga yang lempar rider polisi karena dia nggak jalan di depan rumah saya, saya gak suka, saya buru-buru tapi dia polisinya marah, ngegabah dan saya lempar terus lempar, lempar pakai batu, masuk lagi, dua hari keluar lagi gitu kan terus yang ketiga gitu, uh, karena menyelamatkan perampok. Menyelamatkan perampok, ya. kenapa diselamatkan? Jadi dia rentang mobil ke saya ya. Uh, Terus ya sudah, saya pikir kan saya suka duit kan Suka saya suka duit Jadi apa saja jadi duit Kalau teman-teman bilang, Sofia Loren itu kalau gue lihat gue kayak lihat duit Gitu Karena gue tau apa-apa gitu kan <laughs> Gue apa-apa duit Jadi mm, dia rentang mobil, habis itu gue hanterin mobilnya nyampe depan rumah Gue lama nunggu ya Pernyata dia ngerapok di dalam Terus gue klakson, "Eh, lo lama banget, pas dia keluar, eh, uh, tetangga ini lihat dia yang sebelah, lihat, Bu, nunggu siapa, dibilang gitu kan, eh, uh, waktu itu ceritanya tanggal 10 Maret 2011, 10, iya." Uh, waktu, 2010, waktu itu masih ingat uh, Gayus Tambunan ya? kan? saya pernah satu, satu hari masuk sama dia Weh. sama masuk sama Gayus Tambunan Tapi beda dari Jakarta, gua di sini, Bu Ia, iya. Jadi waktu itu uh, memang akhir balik dari cerita kisah saya ini Ia. Waktu itu saya mesti cari duit buat beliin anak saya ke kue ulang tahun tanggal 11 Maretnya jadi saya lagi pikir otak nih, anak gue pengen bolong tahun, jadi kebetulan ada orang yang rental mobil yang gue rentalin mobilnya, uh, gue rentalin mobil orang jadi kebayang dong gue dapet ski itu uh, 100 ml yeah, gitu, uh, tapi uh, ada tempat hari kan 300 ribu bisa beli kue sama yeah. bikin lontong, buat yeah. teman-teman, ternyata mobilnya dilarang dibawa merampok. Nah, nyampe di sana ternyata pas dia masuk mobil lah, lari-lari, lari-lari, tuh. Lari. Usahin langsung, sih, kenapa lompat tapi wah orang pedang-pedang ngejar. -pedang di TKP ada saya gitu kan, nah akhirnya saya ke, ke, ke, masuk juga. Tetapi brand di koran-koran itu seorang guru bahasa Inggris, seorang ini-ni ini segala macam melakukan perangkapan. -perang. Oke. Oh, dan biasa. lu tahu? Gak ada satu pun orang itu. Termasuk orang tua? Orang tua peduli, oh, cuman kecewa, kecewa, kecewa sangat dan seorang kampung orang kampung, waktu itu saya pulang, masih ingat saya, saya masih ingat pas penjara waktu itu gimana saya dibully kenapa, gimana pertama kali ada salah-salah menatrap -salah pidana masukin kepala saya ke got ee -e, pertama kali dan itu berlimeng ee, baik manusia dan ya, saya lelap ya. dan saya buat makan aja saya buat makan aja waktu itu harus cabut dulu ke tiap orang ya Allah, luar biasa dari situ saya bersumpah saat memanusiakan manusia. Dari situ saya bersumpah. Uh, ternyata teman yang bener yang ada itu adanya hanya enggak segampang. Yang yang teman-teman yang deket itu pada malu berteman semua sama saya. Yang keluarga enggak, ada yang peduli ada yang enggak dan. Malu punya saudara tentang kayak saya. Dari kecil nenek saya bilang kayak gini sebelum saya nenek saya sebelum meninggal akhirnya. Maafin, maafin nenek ya. Udah salah sangka sama kamu. Ternyata kamu yang rawat nenek, akhirnya. Oh, waktu itu nenek saya bilang kayak gini. Sebanyak ini cucuku hanya kamu yang anak yang gak berhasil. Cuman kamu yang gak bakalan berhasil. Cuman saya yang gak bakalan jadi orang. Uh, saya gak dendam sama sama orang-orang yang udah ngejar iya, iya, iya. saya, saya nggak pernah dendam sama orang-orang yang udah <susuk> bunyi saya. Iya. Jadi uh, tapi saya iya. cuma kasih tahu. Iya belum tentu orang yang jahat hari ini bakal jahat esok hari dan belum tentu orang yang baik hari ini bakal juga baik, baik. esok hari hmm. dunia berubah, manusia berubah, kehidupan berubah, karakter orang berubah, setiap orang berubah so that judge people, don't judge people from the power nggak. dan lo gak punya hak ngejudge hidup orang sekarang karena yang punya hak itu yang Allah bukan lo manusia nah, apakah lo ngejudge omongan orang? apakah lo buat ngejudge kehidupan orang? karena lo gak bakal gak posisi posisinya kayak apa Baik, masuk penjara terakhir itu berapa lama? Nah itu cuma sebentar Bentar. Cuma habis hidup saya langsung pulang Oh? Tetapi Anak seorang pegawai negeri loh yeah. Seorang Sofia Loren loh yeah. Yang mana waktu jujur uh, Saya bukannya uh, sesumbar, eh, sesu sesumbar atau apa, atau apa ya uh, Banyak yang kenal Iya, iya, iya Bayangin disitu ada transisi sosial ke yeah, saya yeah. Bayangin saya move dari awal itu kayak apa, saya move dari awal itu saya bangkit itu kayak apa tuh gak ada yang tau dan ketika saya mulai kerja dari situ pun saya kerja di kapal surfing saya jadi pembantu orang saya jadi cuci kapal, semuanya saya lakuin by myself saya belum bikin, dan jadi tinggal suami saya hmm. biasa. karena uh, tinggal karena keadaannya seperti itu, mungkin dia malu punya eh, istri mas betul sekali, nah Keadaan terpuruk saat itu, kira-kira hmm. berapa lama baru bisa move on dari itu? No Tidak time Karena terpuruk dari itu down ya Jadi saya belajar, saya punya basic bahasa Inggris yeah. Saya cuci kapal, saya belajar serving Saya belajar tambahin ilmu bahasa Inggris saya Terus habis itu saya buka peminapan Satu tambah dua kamar yang saya sewa dari orang tua saya sendiri Kamarnya, saya kalau tamu bulenya dateng saya, Kamar saya yang saya sewain <laughs> kalau, kalau bulenya dateng, saya tidur di kasur palembang Di depan TV, yang bulenya tidur di kamar Saya masih ingat pertama kali itu punya kipas angin ya Terus AC nya saya kredit 126000 Yang pertama satu kamar, dua kamar Alhamdulillah sekarang beberapa berapa penginapan? Lu <tuh>, biasa, <tuh, Alhamdulillah Baik, tentunya itu oh, sangat Uh, luar biasa sekali perjuangan sampai titik akhir sekarang ini ya gitu ya. Nah, kira-kira nih dari itu sepenggal dari kisah nyata yang Kak Lauren uh, alami ya. Sepenggal banget, sepenggal banget ya. Boleh cerita lagi sedikit. 5 hari selesai. Sedikit. sedikit. Sedikit lagi, apa ya, ya yang paling sedih uh, itu? Uh, uh, saya dibully. Uh, bully, seperti apa ceritanya? Jadi, waktu zaman dari saya tuh bulian, jadi bullyingnya gitu. Jadi, waktu SMA itu saya gendut ya? Oh, Benar. saya gendut. Jadi, kalau saya suka sama seorang cowok waktu itu, cowoknya bilang, "Eh, kau gak puah, <tuk> <tuk> <tuk> ngaca." gak terus kalau saya kirim surat surat saya dibacain ke depan kelas ya saya dibully karena saya gendut ya. tetapi you tahu nggak baru sekarang saya bersyukur saya itu gendut dikasih Allah dulu mungkin kalau saya nggak gendut nggak jelek dulu mungkin saya nggak perawan lagi sekarang eh, mungkin kalau saya nggak gendut, ya. mungkin kalau seandainya saya nggak ada cowok hmm. dan lebih banyak punya teman cowok, mungkin saya first kiss saya bukan dengan suami halal saya. Dan ternyata karena saya gendut karena saya ya, cuma, jadi nggak ada yang melakukan saya tomboy. Dan ternyata saya bisa melakukannya secara halal bersama suami lalu. halal saya. Jadi itu bersyukur banget ya. karena ya Allah makasih ya dulu waktu aku remaja gua dikasih gendut. Cuma kalau gua cantik, bakalan udah kemana-mana iya, Nah ini ini uh, dunia pendidikan Bagaimana? Bisa cerita? Uh, pendidikan? Uh, ya uh, Pernah kuliah? Um, ya? ya saya PMBK dulu uh? Terus habis itu PMBK di Universitas Andalas Habis itu yeah. saya di DO, terus kuliah lagi, DO lagi Dio? Terus kuliah lagi, ya berhenti lagi Terus dosen saya bilang, waktu itu salah seorang dosen bilang Sofia kenapa kamu tidak kuliah lagi? Maaf Bu, saya sudah pintar sebenarnya Hah? Enggak, Deo, Deo, deo. apa maksudnya? Saya waktu deo, deo, waktu itu karena saya provokasi Provokasi? Iya, saya enggak suka ospek, saya enggak suka bully saya nggak suka ketika ospek itu zaman tahun 2003 itu kan ada sistem ospek ya yeah. jadi mau waktu ospek itu saya merasa saya nggak dimanusiawikan karena tugas saya untuk pergi ke university itu untuk menimba ilmu bukan dibully, disuruh guling-guling disuruh panas-panas terus habis itu diikat rambutnya gak jelas hello I found two uh reading, I want to make knowledge for myself yes. so I don't for the bullying here ini hak gue sebagai manusia yes. gitu masih banyak lagi metode-metode pembelajaran leadership dan senior dan junioritas daripada lu bully, lu bully orang gitu kepada senior, saya, saya gitu alhasil saya dikucilkan yes. nah, karena saya tidak mengikuti tradisi buat apa saya ngikutin tradisi yang notabene itu adalah salah itu di switzerland, di luar negeri sana, banyak kok kegiatan-kegiatan leadership untuk senioritas dan junioritas tanpa bully tanpa harus mem tidak memanusiakan manusia yeah, masih yeah. banyak kok dan saya bilang bapak saya mama saya cari-cari duit panas-panas bukan untuk saya tidak dimanusiakan seperti ini tapi itu kan tradisi kampus bagaimana tuh saya oke okay. yeah. I appreciate about yeah, that saya yeah. appreciate tetapi masih banyak gak harus dong saya disuruh buka singlet yeah. disuruh ngepel pakai singlet saya yeah. di yeah. auditorium yeah. Nggak mungkin, iya, dan saya akan memperlihatkan uh, tubuh saya, iya, iya, tidak iya. bisa iya. Dan uh, oke, okay, kalau jemur-jemur saya masih bisa untuk daya buat tubuh, atau apa, segala macam Dan saya nggak suka kalau di tatu makan itu, uh, diludahi terus dimakan orang lain lagi, saya nggak suka Itu nggak manusiawi iya, kecuali iya, iya, iya, iya. kita berada di sebuah zona daerah yang apa gitu iya. ya, ya pasti banyak kok metode-metode yang bisa disesuaikan tentang junioritas dan senioritas agar kekompakan itu terjadi. Betul. Saya pikir itu not my place dan karena saya nggak diterima Ayo. dan saya dikucilkan, Ayo. ya akhirnya juga merambat ke dosen dan akhirnya ya, Di nah, saya sakit hati ya saya lempar pakai batu, orang ngedekannya ya saya luaran. Wah, harus selalu kan lain di DEO. deo itu sekali cerita tadi ada lagi deo lagi saya waktu itu di kuliah lagi tempat lain tempat lagi tempat lain lagi, lagi terus karena kenaikan spp terus karena ada uh, teman antar fakultas saya diprovokasi kan dia cari bilang provokasi ya udah saya di deo lagi ya udah aku kuliah ya om lelulu tapi kabarnya ngajar di sana ya dan alhamdulillah ya saya di oh. itu ngajar di universitas itu ya. uh, jadi ngomongin universitas itu, gitu yeah. kan? <laughs> Terus... Alhamdulillah terus saya ngajar beberapa dan sekarang saya ngajar internship yeah. lalu bagaimana how to find your patient after graduation uh, yeah. uh, terus abis itu bagaimana mencari patient kamu setelah kuliah uh -huh. lalu saya ngajar uh, kuliah umum juga di sana uh -huh. dan ada seminar seminar dan banyak seminar, -seminar cara motivasi yang saya terima dan saya di rekrutmen dengan, dengan di sana juga kemarin saya juga ketemu pak rektor juga alhamdulillah oh. dan, dan ngajar di beberapa universitas tapi aku lewat non akademik honor oh, akademik oh, akademik eh, -akademi. karena saya title di belakang non akademik. Jadi non -akademi. setelah saya pikir setelah kerja, setelah punya anak ya yeah, saya belajar. Tapi uh, belajar um, NLP, belajar how to be a motivator, how to be trainer, di, trainer di Jakarta di oh, di, di, uh, di Jakarta. Meta coach Institute Australia. Yes, luar biasa. Ternyata pendidikan formal bisa juga mampu menggalakkan formal seperti yes, itu. Di Indonesia memang They can't accepted your knowledge yeah, yeah, yeah. di Indonesia. Yo kalau nggak S 1 S 2 lu nggak bakal dapat kerja. Untuk ujung lu nggak jadi lima juta. Lima yeah. tahun lu kerja nggak jadi 8 juta. Sewa mobil, rental apa kredit motor, bayar sewa rumah untuk ujung ujungnya cuma lima ratus ribu. Yeah. Tetapi beda halnya jika lu punya passion kedepannya kayak apa? Hmm, saya bilang sama teman, Mama saya, Papa saya bilang, kamu gak kuliah, kamu nggak mau jadi pegawai negeri, kamu. Mau... Papa, Mama, sebilangin uh, saya saya bersyukur dilahirkan dari anak seorang pegawai negeri. Betul. Kalau bukan karena pegawai negeri, saya nggak bakalan seperti ini. Tapi saya nggak mau lagi utang bang, utang bang. Oh, iya Iya- iya- iya. Saya nggak mau lagi. Ya. Nah, ini nih. Usabong oh, banget sih gue. <laughs> tapi kayak yang nggak suka, tapi nggak apa. It's myself lah. tapi ya, bisa berturut-turut. Kalau kalian suka sama saya, nggak bisa, saya. Ya betul sekali. Nah gini, uh, Kak Lawrence. Dari Pendidikan Formal D.O. Masuk Pendidikan Formal luar biasa Nah, bagaimana pandangan hmm. Kak Lauren tentang dunia Pendidikan Formal ini? E Maksudnya gini, Entrepreneurship Entrepreneurship, oke okay. Nah, cara pandang saya Iya, cara pandang Kak Lauren. Saya ga bilang Uh, kalau pendidikan formal itu nggak penting, betul. penting banget, betul. sangat penting banget. Saya juga nggak pernah, saya juga nggak provokasi ya lo mau usah kuliah. <tuk> saya nggak provokasi <tuk> ya. ya. Tetapi <tuk> yeah. ada salah satu garis di bawah sih yeah. hidup cuma satu kali. Betul. Pilihlah jurusan sesuai dengan passionmu, <tuk> keadaan dirimu, yeah. kemampuan dirimu, yeah. dan jangan menjadi orang lain untuk dihargai. Lasrek, betul sekali, luar biasa. Nah. Atau bisa nggak di apa namanya digambarkan secara uh, ringkas bagaimana pentingnya passion ke depan? Ya, yeah, buat the patient. Mm -hmm. Karena segala sesuatu kalau dilakukan tidak dengan passion itu berhubungan dengan gaya, yeah. dengan kualitas, kuantitas, yeah. karakter dan tergabung menjadi hal yang sangat disukai oleh seseorang dan diminati oleh seseorang. Mm -hmm. Bayangkan. Lu cuci piring aja, lu nggak minat. Itu cuci piring bakal kotor. Yeah. Kalau nggak dari hati, yuk bayangin ini jadi perawat, ini jadi kepala desa. Kalau lu nggak dari hati, lu nggak bakalan finish nggak bakalan selesai kerjaannya karena nggak mm. dari hati. Betul. Jadi kalau pekerjaan nggak dari hati, kuliah nggak dari hati, segala sesuatu nggak dari passionmu, ya semuanya nggak bakal maksimum. Lu percuma hidup, oh, hanya buang-buang waktu. -buang yes, <laughs> Nah, sekarang kita cerita hotel. Saya penginapan lah Apa yang kita bisa berbagi bagi para penonton kita? Penginapan, um, saya bilang saya nggak mau dibilang hotel. Oh, Meskipun iya? ada beberapa kamar, delapan uh. kamar di Loren Homestay. Satu itu hotel bintang satu, tapi saya nggak mau dibilang hotel karena pajaknya mahal, cok. Oh iya. <laughs> Jadi, <laughs> Tuhan, nah, terus, coba. Uh, yang kedua, uh, uh, saya suka kenapa saya bikin sekarang bisnis franchise hotel. Nah, iya, iya. Jadi bagi teman-teman yang punya rumah kosong. Iya? nggak kepake, hmm. terus nggak e, kelola, terus misalnya rumahnya besar, orangnya udah kaya, semua raya kaya kaya raya kan, terus hmm. pergi merantau, iya. gituan ya, kosong kosong, jin jin. Mending ya sama Alorain, iya. jadi bisa bikin kan Alorain Homestay, jadi ada beberapa daerah yang kita udah lakuin franchise, Cula. di mana saja, di Bumi Pasaman, oh. dan sekarang lagi lanjut mau udah mas saya di Ceplo, terus ada di Padang juga, dan di Padang itu um, milik sendiri. Dan di beberapa di Bukit Tinggi itu mirip Papua. Next, tampar ya. gimana, ini kapan? Kampar banyak sekali yang. Iya, tetapi ya. uh, di Kampar Energy Street for di Kampar, jadi kita mesti tahu dulu kalau mau bikin guest house, market kita siapa. Ya. Terus yang bakal minat ini siapa sih? Uh, di sini itu di guest house saya itu tiap hari ada orang. bayangin Bayarnya yeah. itu punya empat tiga kamar yang gue sewakan. Yeah. Kalau seandainya sehari ada yang seratus ribu, ada yang 250, ada yang yang seratus Satu hari saya berpenghasilan lima ribu dari satu Luar biasa. rumah ini, dikali sebulan 15 yeah. ada lima belas. Hanya dengan satu rumah banyak sekali ini ibu beruntung yang menonton pada saat ini ya. Jadi Hah? kalau lo ngekosin rumah lo bayar Rp500.000 satu kamar. Ya. Terus belum lagi anak kosnya yang pulang malam, anak kosnya yang bla bla bla rumahnya berantakan tapi dengan konsep orang pulang bersihin, ganti bla bla bla. Bayar 150 bayar 100.000. Besok ada lagi dua kamar. Bayangin 300.000 sehari dikali sebulan 30 30 hari berarti 3 3 udah 9 juta. 9 juta lu bayangin. Lu bagi jadi jadi caret owner, lu dapat gaji cuman 12,5 juta. Bayangin. So hargur debat the patient. Maka yeah. pentingnya patient dan minat dan jangan lupa terus upgrade diri, yeah. berkembang jadi gelas kosong. Yeah. Kalau gelas penuh kagak bakalan bisa masuk. Kalau ngerasa hebat, ngerasa pinter, ga bakalan masuk, tetap jadi gelas kosong, saya bisa, -bisa menerima hmm. apapun. Karena salah satu hal termudah bikin lo kalau tetap goblok adalah tidak mau menerima masukan orang lain. Betul sekali. Penonton dengan sampai seperti itu orangnya ya. Yeah. Baik, oke, oke, oke, suka pasti, Ay, ya, pasti suka dong oke, <laughs> <menurut> gue oke, oke, oke, oke, mulut oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, juga, walaupun pahit tapi manis dan oke, yes, seperti that's right. itu Kira-kira uh, ini ada nggak keinginan buat mengembangkan bisnisnya ke orang Kampar? Ceritain dong Ya, kalau buat orang Kampar, kalau yeah. ada destinasi wisata di sana Ada uh, terus Terus kita, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah di sana, refabulation di sana kita masukin ke Tetapi harus terkontinu. ya, maksud saya di sini terkontinu adalah kearifan lokalnya seperti apa Yeah. Budayanya seperti apa? Indonesia itu yeah. kaya dengan budaya. Jadi, uh, kalau saya terjun, banyak oh. yang punya air terjun. Tetapi, kalau tidak ada kearifan lokal, yeah. tidak ada support dari lokal, tidak ada kebersamaan, mm -hmm. never doing, yeah. tidak never the kitchen, gak bakalan tercapai. Yeah. Tetapi, kalau seandainya itu benar-benar ada yang ya, kearifan lokalnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, budayanya seperti apa baru tergabung dalam satu destinasi pariwisata yang bisa dijual. Luar biasa, kadang-kadang bisa jadi dinas pariwisata juga ya kakaknya. <mittre> hmm, oh, yes, yes terimakasih. Iya iya iya, terakhir nih kata-kata buat para penonton kita. Kata-katanya? Iya. Aduh, saya mah kebanyakan kata. Uh, Kesimpulan lah Kesimpulannya ya. nah, ayan, asal Gak Berhenti ini sebuah buku asal dan Berhenti ayan. Karena kenapa uh, Saya pernah sakit, diklaim mau mati Sampai botak, ini kan kepala botak uh -huh. uh, Karena tumor tetap bening di kepala saya ya, Sampai mimpi ya. juga Saya pernah gagal dalam percintaan yes. Saya pernah gagal dalam menjalin rumah tangga Saya pernah dibully Saya pernah masuk penjara Saya pernah hampir mati Saya tidak pernah diakui oleh keluarga Saya pernah ditinggalkan teman-teman tapi hanya saat yang saya tahu, ah. saya masih punya mimpi Luar biasa serpaling. Dan teman-teman di rumah juga punya mimpi Betul sekali Tetap semangat Ya. dan jangan dengar omongan orang Iya, dan jangan lupa miliki ini buku ya. ini saya hasil linknya ya Boleh, boleh, Betul sekali Sekian terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh